Kami berdua mengucapkan minal aidin wal faizin mohon maaf lahir dan batin karena syutingnya ini menyambut bulan suci Ramadan dan teman-teman yang puasa selamat puasa dan semoga bisa menuai berkah di hari raya wis ya Belajar game belajar, belajar. belajar. Hari ini duo disaster ya, duo disaster kembali. Iya. Dan ini maaf yo, mungkin settingannya agak nggak seperti biasanya, karena ya kami mencoba syuting di tempat lain, pinjam dulu orang lain. Iya, itu dia yang lama masih ada, Ini pinjamung sih sebentar. Dan beberapa alat tidak dipersiapkan dengan baik, jadi ada yang ketinggalan begitu. Maaf ya. Oke, okay, kan. Uh, hari ini kita akan memainkan game battle royale yang menjadi pujaan kalian-kalian semua para siswaku. Yaitu apa nih? Apex Legend. Apex Legend mobile, dimana dirilis di Android ya? Yeah. Tanggal berapa? Tidak kamu tahu? Baru-barusan. Baru-barusan ya. Yeah. April Enggak. Apa marot? Roasting, how <laughs> Roasting 9 Maret, Vin 9 Maret, udah Bulan Maret kemarin tanggal 9 Yuk, uh, semoga kita bisa Menangkerni dengan baik, terutama untuk aku say. Aku, aku gak ahli Dalam bidang menembak Maunya ditembak, bukan nembak Bukan nembak Let's begin Menyatu, mana Kalian lihat nonton to, nggak subscribe, Itu kaya cinta tanpa bukti kawan. Ha? Mulai, oke, okay, oke, okay. mulai, mulai. Oh, wow. wow. langsung di skip apa? Ojo, nonton si Ae. Teman-teman, cek tahu, Apex Legend itu wujudnya gimana sih? Ya? apakah se amazing itu hmm. tapi asli keren sih banyak hero yang unik ya pino mm -hmm. kamu suka cerita enggak hero apa aja yang ada di dalam uh, Apex Legends kayak Raid uh, terus apa ya Kill uh -uh. mungkin uh, kalau gak salah terus mm -hmm apa aku juga belum apa sih soalnya nama-namanya sih sulit kayak oh no blood hard blood hard atau apa itu loh? Iku apa sih angel? Nah blood Kevin hand. blood hand. hand. Nah Kevin ini lebih familiar sama Apex. So aku baru pertama kali mainan Apex. So maafkan jari-jemari saleh ini ya. Bg salah ketik dan rada nggak taktikal no, ya soalnya dulu pernah nyoba yang yeah, masih PS, beta ya ps em mm, ps lima apa bukan bukan ps empat sehingga kalau sempet install dulu merok pas main pas main pas main nganggeal guys aku di mobile dulu masih beta terus mm. rilis terus rilis ini kita <gaduh> main kita sehingga kalau tak kira koy Fortnite dan membagiku Fortnite ku yuk angel oh, no. Oke, okay, masih mengambil info versi ya Oh, ada pengumumannya okay. uh -uh, Kamu sangat senang terdapat membawamu ke perilisan. Oke okay ya Oke okay. Hmm, sign in mana? Apa sign in lu, Masih nunggu, okay. mm hmm. Sebentar ya Ini harus di asinkron-sinkron game seperti ini, Tuh Aku sih uh, loading. Wow, aku sih baru level 2, ya, right? benar newbie, benar-benar belum bisa pro itu. Ini taruh di sini aja. Uh, tambahkan aku, adikku. Hmm. Itu, itu. Eh, klaim hadiah ya? Wah, aku dapat hero baru Bang Bangalore Saya aku nge-klaim hadiah Atur sebagai favorit Aku belum tahu dia ability-nya apa aja Tapi nanti kita coba Oh, baik-baik-baik Hmm Close Kayak mungkin mata uangnya dia sangat kamu lulus pelatihan pemula dan bla bla bla mau gimana lagi oke okay, what should I do teach me tambah teman teman terima permintaan terima uh, oke okay. terima oke okay, kita sudah ada di lobby yang sama feeling not <laughs> apa sih Hah? Apa nih? S New World. World S Ages hay. World Ages I hmm. boy. Aku belum ready kenal ready. World Ages. Dijanang map player guys udah. Ready, ready. Oke. Okay. Oke, okay, ready. Semoga tidak nge-lag. -like. Eh, uh, ini mengerikan. Aku tulian PUBG berdekok. Sungguh. Bukan orang yang pro Baik, baik, baik, baik Ah, ini loh Bloodhunt Bangalore Obtain Gib... Gibral... Gibral... Sama? Gibran Sama? Sama? Sama di Gibraltar Gibraltar Tapi, you will like it hmm. <laughs> Buat tank kalau itu Tank Oke okay. Ah Kita tunggu Aku pinginnya Pak hero baruku ya, Bangalore. Prajurit profesional, tapi bukannya sih main nggak profesional. Hahaha. <laughs> yeah. Ya. Reckless and full of wrecks. Let's go. Le aku jadi optim, kurasa ini kurang kurang crazy to do something. Semoga ya, yeah. Chengkin. Iya, cempi itu kayak oh, chicken right. winner ya, kayak chicken winnerland deh, uh, papcai. This is your time. <laughs> Tambah, jelas lah. We have to do the best. Dan maaf juga, misalnya audionya gak sebersih itu, yo yo yo, karena kak boleh cari gimana, asyik terus bapak. Oke okay. Wih, moro mau mudo naik eh, teman-temanku ini oh, Oke okay. oh. Sejauh ini oh, ya? Amazing oh, aku yang Tadi pas yeah. <laughs> bisa? Love Oke ada musuh Aduh Oke, aku belum dapat senjata kawan Oke, ada musuh kuat itu he, he aku belum dapat senjata bung. rame, senjata dulu, uh, kak. Uh, huh. Tetap tenang, Tetap tenang. senjata Aduh. He, he, he Banyak orang kawan Yes, yes, yes, yes. Dimana ya saat menerima damage hmm, hmm, hmm. ah okay, ah ayo kawan waduh geranak seranatan dong satu aku cuma oh. bisa bermain itu buat Bangalore. mbak bangalor mbak bangalor jangan mundur-mundur tuh cantik aku main kawan aku terpain aduh aku main bom boman Rocky kamu ini syusutkan nggak tuli contact contact reloading oke okay, sudah rata bisa gak aku mendapatkan gak aku hanya bermain bom boman saja nih tadi ah ah Ya ya ya. Skill-nya jadi pakai jisher. musuh itu asap itu berguna kaya melabui musuh. Melabui musuh. Oh, baik-baik. Oh, kayak baik. smoke. Semua... Iya, iya, jenengnya asap ya. Teruslah. Yang... Recharging my shields. Aduh aku cuma dapat handgun adik Oh handgunnya enak aku so tambah Hmm Re45 Loh handgun di sini jangan reka-rekaan Oh begitu Wingman aja satu squad rata Oh begitu Ada Carole kalau looting so ingat sir. saya ya Hmm angke okay, neo Oh uh, ada itu Hmm. Let's go this way. Coba. Hmm, rotating. Yes, ada musuh. Let's go this way. Okay. Let's Reloading. Kenapa dekat Oke okay, sudah mati. Wow, amunisinya ya amunisinya Yang penting itu amunisinya. Bukan amunisian saja. Apa? Shield, shield, shield juga. Shield reload. Uh, Recharging my shields. Uh, ada apa? Warning. Ring. Warning. Recharging my shield In progress. Care oh package knowing. being delivered. Aku level three. Wah, special abilityku belum tak pakai sama sekali. Masih belum. So urgent it too. so far aku cukup senang sih sama Gameplay. suasana dan gameplaynya. Apa ini? Oh, tidak. masih belum ada satu squad-satu squad, satu squad. <laughs> langsung satu squad mati oh, oh mati apa oh, mana eh? kecuali okey oke okean lah oke okay, okean okay. tapi okay. harus champion ya apa ini? tuntutan macam apa itu? aku menanggung bom banyak sih poper so, sniper, gak poper kayak pingin tak ganti nama saya inggris nih Iki langsung zona-zona nih? Ada oh peta dong, oh lihat. Oh iya, kita dalam zona tenang. Oh iya, Kenapa? Sebentar, oh iya. Oh oh no, Oh no. yang gila kamu sudah dah oh, ah ngaheng parah oh man ini hey, teman kita yang gila itu kemana heh itu Ayo, tabung tabung kawan kawan reloading kalau di apex face yang paling kuat warna merah. Kita belum. Uh, uh, belum ini memenang. pengin pelindung Evo iku bagusan apa bae ngoleh sing umum bae um. uh, aku ini di Sing umum aku ketok biru. Kan iku yo. Enggak bisa. En oh uh, begitu. Uh, Maaf kawan-kawan. Aku harus shi. belajar banyak. Oyo ayo ayo Ada musuh Ada musuh sebelah kiri ah, ah, ah, ah, ah. ah. aku ngelaguin musuh mana? Eh, kakak depan Ah, saya ngelek -like, tolong. Ah. Tunggu untuk kembali bangkit. Bisa anda revive? Ah, Kaiso, kalah. Oke, okay, kita gagal. Tengah tapi kita siapa? akan coba lagi di ronde D2 Yuk, ajar. Belajar Masih sesuatu betul. aku butuh waktu re Kaiso, moro-moro jagung Kaiso. Aku wow, ablon tahan lah. Hah? Pakai plotan. Plotan. Tunggu, aku tidak pakai optin. Optin susah. Iya, aku gak nge-optin. Ya. durasi bertahan pemulihan kok tidak berdamage ya? Baik, baik, baik, baik, baik. Mungkin kita perlu observasi senjata apa yang cocok untuk sopir itu namanya. Hmm, soalnya Rauwabah enggak? Bagus itu yeah. Flatline kabin, Flatline Kapil SMG Fork Alternator uh -huh. Ini paling sakit nih Jika point. bertemu Tapi dia bertemu Opsi ya apa? Shotgun <laughs> Shotgun Dan Granat uh, Itu kepepet banget itu gak yuk granat Oke okay. Lucky, lucky. I need, I need something to learn. Huh? I need something to learn. Ooh, new battle pass. If you buy battle pass kita tidak boleh membeli <laughs> kita tidak boleh membeli meter kenapa karena belum masuk RAPBN RAPBN negara rumah ini uang. ya menghambur-hamburkan uang, uang iya kami pemain manual ya tapi kalau ada endorse ya nggak apa-apa kita terima uh, kebaikan hati anda gitu. dari endorse atau bunga-bunga donasi it's will amazing kenapa kan? Yes, aku masih penasaran sama nah, kayak like si, si, si, si, <laughs> <ne. laughs> mana? kayak jadi kalah Oh, lah ya apa kait main? soalnya anu Langgung punah hero ya pak. <laughs> Sembari jalan nih, iya. Sembari jalan. Ah, track recordku. Jelek sekali. Learn something ya. Poin kita malam hari ini adalah learn something. Hmm, tekan untuk mengalihkan jumpster. Indah jam sekarang, saya Duh, pindah jumpscare lah Loh, pindah dong Pindah oh. Lama Baik Tempat yang sama Tempat yang sama Tempat favorit Galangan ibu-ibu kita bersama Wow, wow, what, what is that? Wow, ada jejaknya kawan Under squad Beautiful design Aku tahu, beautiful design Cuma dari aku Kenopan gue gini Gotta trigger. Oh, ada musuh banyak. Tolong. I got shot one, beginning ring Eh, Ada eh, adik. Sendiri my decoy. Aduh. digasak fire. Ya. Nice. fire. Nice. yang bagus. Berhasil mengambil dan memasang. Oke. Okay. Oke. Okay. Oke. Okay. Oh, begitu. Baik-baik. Mungkin sedikit-sedikit ya. Aku nggak apa. Recharging shield. Recharging shield. Sepertinya ada orang. Eh, okay. luting-luting freddle so, well, yang dapat Kayak beneran kudu tak ganti dengan bahasa inggris deh kadang instruksi bahasa indonesia agak bengong kayak beda-beda hal gak noloh yeah. aku yeah. nikmati waktuku untuk routing hmm. karena ketika battle tidak ada waktu untuk looting. Ini lo yang pakai sniper. Silahkan Granat. No. Nope. Mana aku, Cek, gak Ngerti nambah Eko loh, soalnya ada koilnya. Big, big, big, big. Cek, kok yang ngomong? Apa ini terbiasa? Tadi kamu di mana? Chief, baterai here. Let's go this way. Apa itu? Hmm. Lendik sini, namanya Edge ya. Baterai here. Oh. yo action, para hero hero action ini kalau nama ya. One Warn, warning, ring movement in progress. Outside ring, we are not protected. kamu Arizona. musuh Taking a moment to heal Oke. Okay. Uh, ada sniper lo. Hemlock pin. Aku punya G7 sama Hemlock. Apakah itu baik? Um, hemlock. Nih. Uh -huh. Sebentar ada musyik ya, guys ya. Cepat jawab. Jangan Kalau Hemlock tidak baik, aku ganti siapa? Hemlock. Hemlock. Cangan. Oh, R30 kafin skyland aku main itu kenapa adik, adik kamu gimana? Nah, apa itu bentar apa musuh Siap. Scanning rata. Masih belum ada di atas. udah masuk area. Reloading. Last enemy squad. udah ah. ini sudah <sighs> baik. Saya didetkan, makanya saya diem. lebih dekatkan saya, saya nanti. Di... iya. diserang di kaum. medkit here, recharging my shields. penyakitku bentar ya mm -hmm. oh. ini buat bangkitin tak ini senjatamu itu enggak, itu memanggil teman memanggil teman kan bisa apa senjatamu? Oh, manggil. senjatamu kok punya kb sniper? gak enak Okay. <laughs> Maaf ya, pilih yang gini. Aduh. Katakan padaku senjata apa yang enak? VOLT RE45. Jika tidak bertemu itu loh. Ini kelofung. Oh Lihat, sejumlah Hmm, kill I'm gonna Oh, okay. here, <hisa> reloading okay. okay. okay. okay. nya kita Zona dulu deh Zona ya, kak, Kita Zona kak Caranya ejek-ejek senjata ya Pak Jangan lama Kak Zona kak, tolong Zona kak, tolong apa yang gue Wah, wah, wah, wah, mother! Wah ini ini intens saudara-saudara saya buta, buta saudara-saudara. bentar aku lari, sakit masih sakit masih bentar kembali kering, kembali kering iya memang itu tujuan saya tapi mana ini jalannya pada musuh bentar aduh, aduh aduh Ikan? Guy, guy, guy, guy, <laughs> <laughs> Aku ya? ya? ya? ya? Aku banget lagi Aku... ah, oke. Oke... Oke... Berapa squad itu Berapa squad itu? Aku tidak bertahan Duh... Duh. Sorry teman-teman Aku -teman. oh, sedang bermain aman I just got pass, oh. pass myself up. I just got to pass my sofa. Reloading. Dekoy escape deployed. Enemy down. Oh, uh, press it go to go. start. sikot tadi sempat berhenti ya aduh maaf ya. ayo adik kamu pasti bisa adik nah aku pingin kok gitu Ya, aku harus banyak gitu, sih. royal itu itu my style coin. banget. Uh, satu Recharging machines. Recharging machines. Aku pengen cepet-cepet unlock hero baru ke. Something to do is right. Terus. Optics here, mid range. Shotgun bolt here, level 3 level 3, I am killed. contact. teman ya, kakak hidup. Bisa hidup kembali tidak boleh spesialis. Care package being delivered. kakak, anda hidup kembali. Aku hidup kembali bagaimana? Masih nunggu kapal, eh kapal. I'm back alive from the hell. Yo. Tidak ada senjata di sini, Anda looting lagi. Looting, oh my god, saya kosongan ya sini ya. Contact. Beginning ring countdown. Contact. Aduh, ketemu Hemlock terus. kurang dua spot lagi, yuk semua, yuk semua, bisa lah champion lah. Amin ya, saya Hero ber berbegal doa soalnya. Extended heavy mag here, level three. Dari mana? Recharging shield. Scanning the area. Tidak ada holonya. Sending out my decoy. Oh. Reloading. Reloading. Six and a half Semoga, tidak error. Semoga tidak error, ya. Oke, masih menunggu adik-adik kecil masuk. Berjanji menjadi medik yang baik. Left lane. Oke. Okay. The day is mine. Semoga gadis saya tidak turunnya. <laughs> Jangan dong wow it's huge thing uh, aku sudah tidak punya lagi ya oke okay. tadi dapat hero baru sepertinya sudah di ayo mainkan Here we go. Akan menjadi medik yang baik. Let like medik. Tugas siapa? Selain mengobati orang. Medik. Hmm. Apa? Kau pernah pakai leveling? Today is going to be our day. So Oke okay, kita buktikan. Semoga. Oh jangan bilang champion tadi tidak champion. <laughs> oh, champion. Gara-gara so, yeah. error. Baik baik Aku harus proaktif uh, untuk memastikan yeah. teman-temanku. Kok saya pakai blue? apa yang kamu pikirkan setidaknya me... tidak punya Opa... rasa. Oh, so. aku malah lali Oke, nelek okay, okay. This is your champion. Wow. tidak punya rasa kita lupa saya. lupa saya. Besok jangan lupa lagi ya di kecil. kita punya tank ya. iya pendiri ke tank. semoga tank berguna. silakan. Oke, okay, buat kita sekarang warna hijau ya. Berpisah kata. Berpisah? Wah nglek -like sekali. Wah, cuman. Lariku entah kenapa lebih fleksibel ya. Apa ini? Tadi benar -benar tidak ada yang berguna. Please please please. Oke, okay. oke okay, mulai teratur. Gak masuk. Shotgun bolt here. Level 3 Recharging machines. Aku harus perbanyak medik ya, karena tugasku adalah itu. Painkiller. Oh bukan tadi ruang painkiller. Scanning oh, the area. Yeah, Backline. in Here, my friend. Adik kamu gimana? mana? di What doing jadi depan Adik. Hey. Uh, tuh, tuh, tuh. Aku ingin mau okay. oh, banyak ya. Jadi, -sh -sh. Jurus pukulan. Jurus oh, pukulan. Suka, pukulan. Hmm, Kena -kena. dengan pukulan. Saya tidak punya senjata. Being Wah afk dong teman kita. Pak uh, ini. Nih. Super super kucing. Ini aku menemukan aku menemukan apa ini tadi? G tujuh tidak. Tidak baik, Reloading. gitu. Taking, a to heal. Taking a to heal. Aku masih bingung. Senapan ini, amonya ini, tapi masih bingung. Si an, ada warnanya. Ada warnanya. Oh, itu ternyata. Hmm, warna. Oh baik baik, cocokkan dengan warnanya ya. Nah oh, teman kita F dong. Ah, tank kita. Recharging machines. Nah om, aku tak kawin pancing ya, tidak muter-muter. Makasih lah ya, baik kita dapat bayi. Sorry, apa benar badai? Oh. Oh anu anak, the kunci. Oh, Suara kain. Carol stabilizer here. I uh, mindset untuk looting banyak itu enggak kan anu, ya, harus saya looting RELOADING Reset Kenapa ya? Terus terus. to start kita udah dong Kira-kira. Rame Rami. medis mau No, tidak sekarang. I oh, am falling. Oh. Wah, wow, ada dua Ada banyak, Kak. Mundur, mundur, mundur. Pas-pas. Iya, dikejar. Iya. <tuk> <tuk> <tuk> Itu masih ini sih Apa? Ambil gerak Ambil lompat-lompat, ini Shield Ini shield ini tidak aku ini ah oh. ketemu jelaskan reload reload reload reload ketemu lagi <laughs> reload apa aja sendiri Adik apanya yang di reload Dari mana mereka? Oh, yang pun, wa zona kita iya, gila, gila, oke oke gila, oke oke oke oke oke oke oke Kita cek damage kita. Naik ya, naik ya damage kita jadi 200-an. Oke, okay, at least we know something. Oke, okay, kita gosip sampai sini. Terima kasih udah nonton dan maaf ya, Kalau masih kacau balau iya kita di sini itu darurat pertama. Terus habis itu, uh, equipment ternyata ada keterbatasan itu Kamu belajar kenal equipmentmu sendiri. Lek equipment bisa lanjut terus itu kenapa-kenapa-kenapa, uh, misalnya gak bisa lanjut itu kenapa-kenapa-kenapa pak harus disiap oleh kak iso moro moro gini tok itu gak iso, harus ada prepare persiapan itu, terus kita juga mau minta maaf kalau misalkan noob banget ya karena aku pertama kali Le, Kevin uh, butuh apa si Iko iya, support, uh, yo, support. support dan ngajari aku untuk kedepannya wes, ya thank you coaching uh, sampai akhir Jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk tahu video kita yang seru-seru di hari yang baru. Dadah. Dadah, Saya Akwita dan saya Kevin. See you to the next video. Dadah.